Di antara keutamaan sholat berjamaah, bahwasnya orang yang perhatian sama masjid, suka pergi ke masjid tentunya sholat berjamaah merupakan salah seorang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. kelak. kata Nabi salam Alaihi Wasallam sabatun yudzilluhumullah fi la illa dzillu tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tatkala matahari jaraknya satu mil sangat panas di antara tujuh golongan tersebut kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam, muallakun bil masajid." Itu seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Ya orang ini maksudnya dia di luar beraktivitas kerja, ya, punya kewajiban yang harus dia tunaikan bagi keluarganya, tetapi dia rindu ingin ke masjid. Dia rindu kapan dikumandangkan azan. Dia rindu untuk melangkahkan kakinya menuju masjid. Ya, dia mencapai derajat bukan hanya sekedar bahwasnya ke masjid itu harus, bukan? Tetapi ada kerinduan untuk ke masjid. Yang ini terkadang hilang dari sebagian kita. Ya, kita terkadang melangkahkan kaki menuju ke masjid karena kita merasa ini kewajiban seandainya tidak wajib, mungkin kita sholat di rumah. Tetapi karena ada kita merasa ini wajib, maka kita memaksakan diri kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid dengan sedikit keterpaksaan. Tentunya itu juga berpahala. Ya. Makanya beban syariat disebut dengan taklif, pembebanan. Seorang memaksakan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan. Tetapi lelaki ini mencapai derajat yang lebih daripada itu, karena dia sudah terbiasa ke masjid sampai bukan hanya merasa harus ke masjid timbul kerinduan ya. Rajulun qalbuhu mu bil masajid. Hatinya rindu untuk ke masjid ya. Dia rindu untuk mendengar azan dikumandangkan dan dia rindu segera melangkahkan kaki menuju ke masjid. Dan Demikian kalau orang sudah terbiasa salat di masjid dia sholat di rumah seakan-akan tidak merasa sedang sholat. Kenapa? Karena sudah terbiasa sholat di masjid. Ada sesuatu yang benar-benar dia rasa kehilangan jika dia tidak sholat di masjid. Baik, itu salah satu dari keutamaan sholat berjamaah.